Hai. Ha, ha. Anak pentura punya kreatif. Ada servis tani. Ayo kolong ini. Kas kas, kas, kas kas Ayo ke pesta tani. Sayang tiap hari kenapa kau marah-marah? Sa su bilang deh itu sa punya teman tapi percuma sia-sia Kau anggap deh itu sa punya selingkuhan Coba kau dengar dolo apa yang saya bilang Sapu cinta kau teraparmu bimbang mari-mari rapat kemari Pegang dan genggam erat sa punya jemari Sa janjianya kau yang sa gemari Diusa ragu hati karena masih papa yang pegang kenali Kau puluh sejaga sa sampai mati Yang pernah berfikir sapu cinta hanya drama Main-main sejuta ku takkan sama hari kenapa ku marah-marah hey, Coba kotanya tanya Saat pasti tahu Barang dia hanya teman Jalan biasa Tiap hari itu dosa Ku pikir seharap bosankan Ku pusifat buruk Salah kecil kau bikin besar, kau sifat buruk masih pakai cara busuk, cemburu berlebihan sampai kau kuat dibore setiap pernah buatku sampai mata meleleh lele. Saja dengan dia itu cuma teman biasa, jengko aneh-aneh pikir saya tidak tidak, Sumpah saat tertegal lihat ko ado sampai cemburu berlebihan jeng sampai ko bikin malu, jujur mungkin ko tu wanita yang baru Iwan, kasih cinta tipe pernah berkurang, dan kau tahu, Kak Iwan, perjuangkan kau karena, karena sutra Sayang tiap hari, kenapa kau marah-marah? coba kau tanya. But